Nabi dalam hidupnya pernah mengembala kambing. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa semua para nabi itu pernah menjadi pengembala. Seperti riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah an Hurairah radhiyallahu an, annahu Nabi shallallahu alaihi wasallam Ma ba'asa nabiyan illa ra'a al-ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah e, be, mengembala kambing. Waqala ashhabu para sahabatnya bertanya, "Wa anta dan engkau sendiri wahai Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala makkah ya saya telah saya mengembala kambing dengan imbalan beberapa korit Korit kororit itu jamak daripada korit atau upah dari penduduk makkah korit itu adalah uh, pecahan dari uang dirham atau Dinar Sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah, saya secara pribadi tumbuh kembang di kampung, bukan di kota. Bahkan cenderung lebih pas disebut gunung. Semua tetangga, semua orang di kampung saya, termasuk bapak dan kakek saya sendiri, pernah memelihara kambing. Jadi salah satu aktivitas teman-teman itu adalah mencari rumput. Terutama ketika hari minggu, hari libur, membantu orang tua. Uh, uniknya, kambing itu relatif agak sulit diatur ketika punya kambing banyak. Jadi mengatur kambing itu tidak mudah. Terkadang mereka rebutan makanan. Bahkan berantem karena rebutan pasangan Mereka bisa berantem tiap saat Mereka bisa kawin di mana saja Bahkan mungkin mereka akan kabur ya. Sebagian yang tidak bisa mengendalikan, mengaturnya Bahkan celaka atau ada kasus meninggal dunia karena diseruduk oleh kambing. Jadi kambing itu kalau tidak mampu membaca polanya, membaca perilakunya, itu agak sulit mengendalikan kambing itu. Tapi kalau sudah mampu membaca pola, membaca kebiasaan mereka, seorang petani atau peternak kambing itu akan mampu mengendalikan kambing-kambing tersebut. Bahkan saya sendiri pernah menyaksikan sering, mbak, menyaksikan kakek saya ngobrol dengan kambing itu marah ya kadang dipukul ya dimarahi ya kadang dipuji ya misalnya eh, cepat hamil ya kalau hamil anaknya yang banyak ya atau dipukul ya dipukul karena biasanya berantem terus atau karena rebutan makanan sehingga yang lain tidak kebagian juga sering dimarahi kambing-kambing betina yang bajir. Bajir itu artinya mandul, yaitu kambing-kambing betina yang tidak hamil-hamil. Wah, itu dimarahi biasanya. Kalau tidak hamil, saya akan jual ya, saya akan potong gitu. Dan saya saat itu selalu berdoa Semoga kambing-kambing itu bajir ya, Jadi doa saya itu bertentangan dengan doa kakek saya Kalau kakek saya meminta supaya kambing itu banyak anaknya Cepat hamil Kalau saya berdoa justru supaya kambing itu pada bajir ya, Pada mandul Kenapa? Karena kalau sudah mandul Kambing itu akan dipotong Dan saya akan memakan daging kambing ya. Sahabat ngawas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali ke tema kita Ada beberapa hal ternyata kalau kita perhatikan Proses pendidikan Yang ada atau yang diberikan Dari proses mengembala kambing Di antaranya adalah tanggung jawab Ketika seorang pengembala Membawa 200 ekor kambing dia pun harus bertanggung jawab ketika kembali tidak ada kambing yang jumlahnya berkurang atau hilang 1 2 kambing ya dipastikan kalau setelah jumlahnya genap 200 kembali ke kandang harus juga dicek bahwa mereka itu semuanya perutnya sudah kenyang ya jangan sampai pergi dalam kondisi lapar Ya, beberapa kambing tidak sempat makan karena rebutan, ya karena tidak diatur dan dia pulang ke kandang tetap dalam kondisi lapar atau masih lapar. Ya juga perlu dipastikan oleh seorang pengembala kondisi kesehatan kambing-kambing itu. Ya, eh, ya mana yang sakit, mana yang mungkin cedera dalam Perjalanan itu betul-betul harus dicek dan harus dibuat berita acara atau laporan kepada bosnya. Kenapa ada satu kambing yang e, jalannya jadi pincang? Padahal ketika keluar dari kandang, semuanya dalam kondisi sehat. Ya. Jadi, seorang e, pengembala dilatih untuk bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, pelajaran kedua adalah berkarakter amanah sabar dan uh, kasih sayang ya seorang pengembala dia harus amanah yaitu dia tidak boleh berkhianat kepada tuannya kepada bosnya walaupun bosnya itu tidak tahu misalnya ketika ada kambing yang hilang ya bisa saja apa Misalnya dia sebetulnya dijual dua, Satu dua ekor kambing ya Untuk pendapatan dia sendiri Lalu laporan kepada tuannya Bahwa dua kambing itu telah dimakan oleh singa ya Atau mungkin ada beberapa kambing Yang pulang dalam kondisi pincang atau sakit Lalu melaporkan kepada tuannya Bahwa kambing itu keserempet atau jatuh padahal sebetulnya karena dia tidak sabar dia pukul kambing itu dengan tongkat sehingga kakinya patah atau memar ya ini betul-betul melatih amanah dan saya kira pendidikan pola menggembala kambing ini sangat pas kalau dijadikan sebagai Project pendidikan anti korupsi. ya, e, Sehingga mereka tidak pernah melaporkan yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ya. Sama juga seperti seorang guru, karena Nabi sejatinya adalah guru. Ya, Seorang guru dia harus amanah, dia juga harus tanggung jawab, Ya, menjaga siswanya jangan sampai mungkin, kalau jumlahnya tidak berkurang ya, tapi jangan sampai ada beberapa siswa yang sakit tapi guru tidak tahu perkembangannya ya. Ada beberapa peserta didik yang mungkin nitip absen ke temannya, jadi betul-betul salah satu pekerjaan guru itu adalah harus mengabsen ketika mulai pelajaran, berapa orang. Ya, berapa yang sakit, berapa yang izin, ya, berapa yang hadir Dan ketika pulang pun harus kembali di absen Jangan-jangan ada hilang satu orang ya. uh, Atau yang lebih penting lagi dipastikan bahwa telah terjadi proses belajar di ruang itu secara adil Artinya ada hasil dari proses pembelajaran di waktu itu ada pengetahuan, ada tambahan ilmu antara sebelum dan setelah belajar, dan inilah definisi belajar sebetulnya, sahabat-sahabat Ngawas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar adalah proses dari asalnya, tidak tahu apa menjadi tahu apa, dari tidak bisa apa menjadi bisa apa. Itu adalah belajar. Jadi, pastikan seorang guru bahwa... Siswa-siswa para peserta didik itu telah mengalami proses belajar dengan melakukan evaluasi di akhir bahwa mereka memiliki beberapa potensi yang telah ditargetkan. Yang ketiga adalah karakter yang tidak kalah penting adalah uh, adalah strategi. Seorang, seorang pengembala Dia harus memiliki strategi Dalam uh, Mengembala kambing-kambingnya Dia harus Melakukan perencanaan ya Kambing ini Besok saya mau berapa kambing Saya bawa Terus mau dibawa kemana Ke padang rumput mana Kambing-kambing itu harus Akan saya bawa Bagaimana proses menggiring kambing itu Dari kandang ke tempat tujuan dan ketika pulang kembali ke kandang. Melis berbagai potensi bahaya, kemungkinan-kemungkinan bahaya, ada ada binatang pemangsa, ada pencuri, ada mungkin beberapa daerah yang curam sehingga kambing-kambing itu e, berpotensi terpleset atau kakinya patah dan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang lain betul-betul harus dipertimbangkan. Ya. Ketika menggiring kambing itu, baik ketika pergi maupun pulang, seorang penggembala terkadang dia harus berada di posisi depan ya, di depan kambing-kambingnya di belakang atau sebaliknya sesekali dia harus mundur ke belakang ya. Dia semua kambing-kambingnya ada di depan dia. Sesekali juga dia harus pindah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri bahkan ke tengah. Ya, sesuai dengan perkembangan Dengan dinamika yang terjadi Di tempat itu Jangan sampai ada Kambing yang berantem Jangan sampai ada kambing yang mungkin Karena melihat sesuatu, melihat cacing, melihat rumput Sehingga sibuk Dengan aktivitasnya sendiri Akhirnya ada beberapa kambing Yang ketinggalan Atau ada potensi bahaya ya Ada ada ancaman pencurian Kalau, kalau di depan terus Mungkin ada kesempatan orang mencuri kambing-kambingnya. Atau ada beberapa binatang pemangsa, singa, misalnya, yang akan menyerang kambing itu. Tapi ketika dia mutar keliling, ya tidak monoton, tidak berada terus di tempat itu, maka dia betul-betul akan mengetahui potensi-potensi uh, bahaya uh, yang ada yang akan terjadi pada kambing-kambing gembalaannya. Ini sama persis seperti pekerjaan seorang guru. Seorang guru tidak boleh hanya duduk di depan di meja guru, ya. Dari mulai assalamualaikum pembukaan sampai assalamualaikum penutupan Guru diam saja Paling sesekali ke wapan tulis untuk menulis ya Duduk, sesekali berdiri Tidak seperti itu Dia harus menjadi seperti pengembala Dia harus ke belakang, harus ke samping kanan Harus ke samping kiri, harus ke tengah Untuk mengontrol dan memastikan bahwa proses belajar benar-benar terjadi Bahwa semua siswa yang ada di kelas itu Benar-benar melakukan mengikuti proses belajar dengan baik Jangan sampai ada di antara mereka yang mungkin berantem Mungkin lempar-lemparan Atau mungkin uh, melakukan tindakan-tindakan yang lain ya, Yang tidak semestinya mereka lakukan Nah dan tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran uh, yang ha, yang dapat diperoleh dari dari proses menggembala kambing ini sehingga sangat layak sangat uh, wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabinya mengkondisikan para para nabinya menggembala kambing kemudian setelah itu dia Tertanam pada dirinya, tanggung jawab, kesabaran, kecinta, kasih, strategi, dan seterusnya, dan betul-betul uh, siap ketika harus memimpin umat. Sahabat-sahabat Ngawas yang dirahmati di Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bahasan kita untuk sesi ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share sebanyak-banyaknya. Dan subscribe bagi yang belum. Wabillahul muawwidzilla akhwamitorik. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.